Thank <laughs> you. Assalamualaikum Mas Bos kali ini masih berburu ikan lele ikan lele -nya masih banyak mas bos di belakang sini oke kita langsung install Was, tunggu, hai, tunggu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, apa ini Ya, betul. Makan mas bro. Oke kita. Ya yep. enggak lengket ikannya mas bro kurang mungkin ikan-ikan kecil dia Ayo, mas bro makan mas bro kita oke okay, mas bro berhubung cuacanya sudah siang sangat panas kita akhiri videonya dan ini ada dapet dapetnya cuma satu mas bro cuma satu mantap